Untuk 2, 17 10. untuk RT2, 18 10. Keluar untuk, 2, 18, 10. Mali -mali untuk 1 11 18. Halo, poin untuk kedua 19 melawan 11. Bola tanggung di smash backhand oleh RT1. Poin bertambah 31-35. Gagal menyangkut net poin untuk RT2 3631. Masuk. Apa mau makan dulu pertama? Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu Tiga, tiga, dua, satu Dua-dua Tiga-tiga Dulu Ibu tari Jangan pakai panas. Jangan jangan Jaraknya jauh. jaraknya si, jaraknya gampang banget ya, biasa, nah, Itu kependekan jaraknya eh, Ayo jauh kejauhan, kejauhan, oh, Tiga, empat